Alhamdulillah sudah sampai di kamar Yang mana satu kamar meskipun ada dua bed yang tersedia Saya tetap sendirian And I love it, I love it so much Thank you, thank you, ya ampun yore aku gak iso tidur dengan orang yang tidak kukenal. kena Kayak sekamar sama seseorang dari lain Dan aku baru kenal hari itu dan langsung satu room Itu bagiku kayak, ah PR er sekali tuan begitu It's mine. It's all mine. <laughs> Dan ini dia kamar mandinya. It's beautiful. Terus ada, ya shower. Norak yo, aku tak vlogin tak vlog. Tapi aku seneng, saking senengnya sendirian. Satu kamar, it's... it's an Thank you, guys for in a negotiation. Bu, aku izin sak kamar. Bu, aku isa nilpun pen sampe panggil. Ada kayaknya e? besok. yuk besok oh masih masih pegang HP lusa lusa Sekarang, pegang HP nah, baru fokus kan besok HP lusa. Terus, kalau, enggak, plus, malah, gitu. okay, ikutin aku di embok aku mariin ke depan kamar yang awal teks tak perintah dulu tak betapa -betapa, betapa. Terus, aku Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kata kata. hai, hai, hai, hai, hai, anak-anakku semuanya di hai, mereka yang berhasil. Dan saya ber -ber <tuk berdua> ah. Ah. Tapi, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sampai gala sampai grand final pokoknya aku pasti dukung pasti dukung cupangnya laku berapa be? cupangnya laku berapa? cupangnya laku dua ratus kami teh laku juta. lumayan lumayan. mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini yang masih banyak kamu terus semangat yo. ya. Oke semangat. Iya, tuh. Iya, nanti aku gibaskan lagi di bangun. <laughs> Thank you. Ini juga lolos guys. Ini juga lolos. nih uh, Saya dari Cak Ning ya. ya, Banyuwangi. Uh. Selamat ya, selamat. Oh, kan kan. <laughs> <laughs> ada ada tim semangat ya kita sama lawan. Sorak-sorakin sorak Michael Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Oh. Bilang apa tuh? sama banget buat ya. Sama buat yang lain. Pasti buat ya kalau yang lainnya masuk grand final kita pasti pasti nonton. Eh, Minnie. Ini Minnie, <laughs> ini Minnie, ini Minnie. <laughs> ini Minnie, ini Minnie. Metol, Metol. Metal Chili, Metal Chili, Metal Chili, Metal. metal, metal. Katika, salam buat Adik ya. Adik kecil. Bakis, sarangnya, sarang-sarang-sarang-sarang. Oke, okay, murid C perita, pisan ternyata. Uh, adik so Isha, so congratulations ya. Yeah. Yeah. Salam salam ketes, salam ketes, salam ketes. Salam We love you, we love you, we love you. and always, always love you. Aduh, gak sabar ingin ketemu lagi sama C. Yeah. Latihan lagi, perita. Perita kan kita. Ini adalah sahabat aku. Benda benda benda, benda benda benda benda. Ini adalah. Sahabat aku, seorang guru yang Prima perfect ear Bukan ya. aku bisa biasa aja Bisa violin, bisa suling, bisa kendang, bisa, bisa semuanya Ayo, di... di, di jahit juga, jahit, <laughs> bisa jahit, jahit juga, Perfect Tyler juga, oh, <laughs> oh, oh ini uh, Ariana Grindra banget ya <laughs> Ini the queen, The queen, The queen, the queen, the queen for tonight. Politik, politik apa yang Politik, politik apa yang jangan dulu? ini Diana nih bilang ada diingatnya kami ada kan? Apa? Ada di komputer kan? Hey baju 205 juta. Ini ini <laughs> ini jadi berapa ya ini? Jadi berapa ribu ya ini? <laughs> Trifting. <laughs> Trifting is aura wur. Aduh. kita lagi mau bersiar dia pulang Luang, dia pulang duluan aku pulang besok, besok. karena aku, karena aku harus bersiar aku yang hasilnya jadinya besok dan kamu aku pulang duluan hari Apalah. ini makanya perjalanan kita masing-masing punya jalan yang terbaik jalan ninja kita pasti menghasilkan sesuatu di hari -hari. dan punya duniamu sendiri, aku Ayu juga punya, punya duniaku dunia sendiri nih. Dari sini ada teman-teman ya, ada ada kita juga amin. Okay. Amin, amin Amin Ada Headbox ya, dan, Adbox. Adbox dan... dan Michael, Michael. <laughs> Terus kemana? Ada, ada si Antat ya Antat, Antat lolos, Antat Alvin. Ada Alvin Di bawah umur satu bukan? ada ada ini ada lagi yaitu... yeah. belum hadah... <sekslik> <tuk number three> <hara> uh, ada, ada tiga, -tiga. ada bang aya kalau saya ya sudah buatkan dari enggak ada ada Alvin Mau ngapain? ngapain Kartu masuk. Ya udah, Kamu hati-hati. Sampai kesuksesan diri dan bye. Oke, oke, oke, oke, Bye bye bye bye. bye, bye.